Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini saya mau Berbagi pengalaman Ataupun sharing pengalaman Untuk memilih telur bebek yang mau ditetaskan Ciri-cirinya Kalau saya ini pengalaman saya Ini telur yang besar Yang besar-besar kalau bisa yang bulat bulat kayak ini katanya orang dulu itu yang bulat itu betina nah, benar enggaknya ini tergantung percayaan kita masing-masing yang penting ini kita percaya jantan jantan betina Itu kuasa ilahi, kalau saya menurut saya itu sama aja. Soalnya, jantan betina itu kalau saya belum tahu takdir dan yang tahu. Kalau menurut Anda, bagaimana? Cuma tanamannya pengalaman saya sama aja. Kalau saya yang pertama, kalau... Kita, kita pilih yang, yang pertama yang kita tadi yang kedua kita pilih yang besar-besar terus pakai alat ini sentau lepas lembut batray untuk mendeteksi adanya sperma pada telur yang mau kita masukkan ke fasilitas, kita lihat kayak ini. Nah, kita ambil ini, kita lihat ada, ini ada sperma atau Kalau menurut saya ini Bidang ini rongga udaranya Dan Rongga udaranya Kalau ada yang bilang ini spermanya jantan untuk kalian bagaimana Kalau menurut saya itu dua-duanya itu sama Benarnya ini rongga udara yang bilang sperma jantannya, nah, ya. tapi kebanyakan juga ada semuanya. Nah, kalau bisa, itu milihnya ini rongga udaranya itu yang, D, yang besar ya. Ini nah, ini yang besar. Nah, ini kalau mau dipasang, ini ya. terus dibersihkan ini. Ini kotorannya, ini dibersihkan. Kotorannya ini disusut jangan sampai kena air kering aja. Kalau bersihkan pakai lap ke yang lain. Nah, ini ya, cara membersihkannya. Ini kalau ini kan kotor dari sini, pakai pakai ini pakai besokan dapur itu panci. Terus kita besok-besoknya lihatan kotor, bersihan, Seakan jangan sampai pakai air, nanti mati apa sperma itu nggak bisa jadi mati. udah ini aja cukup sih dari ini saya pengalaman saya mungkin teman-teman punya pengalaman lain kalau pengalaman saya kayak itu dan terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh